Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Leo di bulan Desember tahun 2020 Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Leo di bulan Desember tahun 2020 Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Leo di bulan Desember tahun 2020 Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing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 Fouls of ataupun apa pedang, secara umum, fouls of itu diartikan menemukan kekuatan di dalam diri sendiri, menemukan kekuatan di dalam refleksi diri, membutuhkan suatu istirahat, membutuhkan suatu tindakan yang dimana berdampak positif kepada kesehatan, dan di sini membutuhkan sebuah refleksi di saat semuanya sedang terganggu, ataupun di saat kesehatan sedang terganggu. Jadi untuk kesehatan seorang Leo di bulan Desember tahun 2020, kesehatannya mengalami sedikit gangguan yang dimana di sini seorang Leo terlalu lelah di dalam bekerja, terlalu memaksakan diri untuk tidak beristirahat. Sehingga di sini seorang Leo butuh refleksi diri untuk menenangkan diri. Dikarenakan seorang Leo mendapatkan kesehatan yang tidak bagus di bulan Desember tahun 2020. Disarankan juga kepada seorang Leo agar banyak-banyak istirahat agar mendapatkan kesehatan yang lebih fit, kesehatan yang lebih bugar dan kesehatan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020 dan untuk support energinya ini adalah Queen of Cup Secara mungkin Queen of Cup itu kan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya Dan di sini menggambarkan seorang Leo membutuhkan istirahat, membutuhkan refleksi diri Untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020 Yang dimana sini seorang pasangan akan selalu mendukung sebuah seorang Leo Akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020 Pin of Cup ini bisa juga dikategorikan sebagai orang tua, sahabat, rekan, ataupun saudara seorang Leo yang mendukung serta mencoba memberikan motivasi kepada seorang Leo akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020 dan untuk kartu kesimpulannya adalah the world. secara umum the world itu diartikan mendapatkan kesempatan kedua memberikan kesempatan kedua memberikan kesempatan kepada orang lain mendapatkan kesempatan dari orang lain mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki semuanya jadi jika kartu kedua kita gabungkan dengan kesehatan seorang leo di sini menggambarkan seorang leo mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesehatannya di bulan Desember tahun 2020 yang dimana seorang pasangan selalu mendukung dan mensupport seorang leo akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020 dan untuk kartu keuangan seorang leo adalah dua pentakel ataupun dua koin. Secara untuk pentakel itu diartikan suatu kestabilan, proses kestabilan sudah mendapatkan apa yang diinginkan, sedang berada di dalam zona nyaman, zona stabil dan ingin mengambil satu langkah untuk memperbaiki serta meningkatkan. Jadi di sini kelihatan untuk keuangan seorang le di bulan Desember tahun 2020, keuangannya berada di zona nyaman, zona stabil. Dan di mana di sini seorang Leo sudah bisa mengkontrol pengeluaran, pendapatan, dan melihat suatu peluang untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini juga menggambarkan seorang Leo ingin mengambil suatu langkah yang di mana di sini kategorinya usaha untuk meningkatkan serta mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini seorang Leo mencoba keluar dari zona nyaman tersebut, zona stabil tersebut sehingga memperjuangkan untuk meningkatkan keuangan dan untuk support energinya adalah page open secara umum page open itu diartikan seorang anak jadi disini menggambarkan seorang Leo mendapatkan keuangan yang stabil di bulan Desember tahun 2020 namun ia ingin keluar dari zona nyaman tersebut dan mengambil satu langkah untuk meningkatkan keuangan yang lebih bagus lagi yang dimana di sini seorang Leo mendapat dukungan dari seorang anak yang merupakan anak Leo ataupun anak saudara Ataupun anak tetangga Leo sendiri Dan jika kartu dewa kita gabungkan dengan keuangan seorang Leo di sini Menggambarkan seorang Leo selalu mendapat kesempatan untuk memperbaiki kehidupan, keuangan Dan memperbaiki materinya di bulan Desember tahun 2020 Yang dimana mendapatkan dukungan dari seorang anak Dan untuk kartu dari pekerjaan seorang Leo di bulan Desember adalah Ten of One ataupun 10 tongkat Secara umum, tenapan itu diartikan merasa diri terbebani, merasa diri ditanggung sendiri, sehingga ia akan semakin terpuruk, dan di sini bekerja dengan ide dan cara sendiri, sehingga kesehatannya akan menurun. Jadi di sini menggambarkan untuk karir pekerjaan seorang Leo di bulan Desember tahun 2020, karirnya tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di sini hal yang beda adalah... Seorang Leo akan memposisikan tenaga dan seorang Leo akan memaksakan diri untuk bekerja sendiri sehingga di sini seorang Leo akan mendapatkan kesehatan yang menurun dan seorang Leo membutuhkan refleksi ataupun membutuhkan ketenangan diri dan di sini juga digambarkan seorang Leo yang membuka usaha yang dimana usaha tersebut adalah atas idenya sendiri dan tidak mengharapkan bantuan orang lain sehingga di sini tenaganya akan terkuras namun di sini tujuannya untuk meningkatkan kehidupan keuangan dan materi di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini juga menggambarkan seorang Leo akan melakukan suatu usaha yang dimana kategorinya adalah usaha sampingan untuk meningkatkan keuangan kehidupan seorang Leo di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk support energi ini adalah King of One. Secara mungkin Oban itu diartikan seorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Dan di sini menggambarkan seorang Leo akhirnya tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun seorang Leo terlalu memaksakan diri sehingga berdampak negatif kepada kesehatannya. Dan di sini seorang Leo berusaha untuk membuka usaha sampingan, yang dimana usaha tersebut Leo lakukan dengan meminta masukan kepada orang tua Leo sendiri ataupun seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri untuk menjalankan usaha sampingan yang ia miliki. Dan jika tidak, kita ketutup kita kembangkan dengan karir seorang Leo di sini menggambarkan. Seorang Leo mendapatkan kesempatan Dan selalu mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan karir pekerjaan di bulan Desember tahun 2020 Yang dimana sini tujuannya adalah untuk meningkatkan kehidupan, keuangan, dan materi seorang Leo di bulan Desember tahun 2020 Dan untuk kartu hubungan asmara seorang Leo adalah Six of Cups ataupun enam piala Secara umum Six of kap itu selalu terbuka dan suka berbagi pengalaman kepada orang lain dan selalu jujur serta mendapatkan keharmonisan dan kebahagiaan. Dan di sini menggambarkan untuk asmara seorang Leo di bulan Desember tahun 2020, hubungan asmaranya akan mendapatkan kebahagiaan keharmonisan di dalam satu kategori asmara bersama seorang pasangan. Dan di sini juga digambarkan seorang Leo akan selalu Menjaga hubungannya dengan sering memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, ataupun memberikan suatu kejutan kepada pasangan Yang dimana disini berdampak positif dan mendapatkan respon yang positif dari seorang pasangan kepada seorang Leo Sehingga disini tercipta keharmonisan kebahagiaan di dalam suatu hubungan asmara seorang Leo Di bulan Desember tahun 2020 Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle Secara umumnya, kuenoportal itu diterapkan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan seorang Leo akan mendapatkan suatu hubungan asmara yang sangat bahagia di bulan Desember, yang dimana mana di sini seorang Leo dan persangan akan saling mendukung untuk membangun keharmonisan hubungan di dalam kategori asmara di bulan Desember tahun 2020. Dan jika karakter doang kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Leo di sini menggambarkan, seorang Leo bersama seorang pasangan selalu mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan mendapatkan kebahagiaan di dalam kategori hubungan asmara di bulan Desember tahun 2020 dengan cara mensupport dan saling memotivasi. Dan untuk angka keberuntungan seorang Leo di bulan Desember tahun 2020 itu berada di angka 4, 42, 20, 60, dan 57